serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat setelah leslar tentunya baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabatnya ada kabar yang tentu membuat kita geram sebagai fans banyak sekali orang yang selalu nyinyir yang selalu iri dan syirik untuk idola kita bersabath yang Lest dan Skibill ada salah satunya contoh yang tidak suka bersabath kepada idola kita nih tentunya ada sebuah unggahan postingan komentar bersabath yang menjelek-jelekkan Lesti Kejiora kita lihat diunggah oleh akun Lest Indonesia 2020 tentang postingan komentar yang menjelekkan Lest bersabath ya ada komentar dari Aira Aisyah Ica di situ berkomentar Lesti itu jelek burik dulunya. Nah, kalau anak kacep banget mirip dari mananya? Wow, persahabat ya. Ada juga komentar lain dari akun Ifa Sarifa. Mirip apanya anak itu? Cantik sedang Lesti dulunya Tonggos ini tentunya sudah menjelek-jelekan idola kita persahabat ya. Kita diam tentunya kali ini kita harus bertindak para persahabat ya. Ini sudah di luar batas yang selalu mencelahahkan Dedek Lesti persabat ya kita selalu kompak Solid untuk selalu mendukung dan tentunya membela Dedek Lesti dan Rizky Bilar Dan ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Leslar Indonesia 2020 mengatakan begini modelan tukang gul ini per ya kata sesuatu fans tentunya banyak tanggapan juga dari para fans yakni dari akun Instagram. Devansa underscore kejora mengatakan Aduh si kuyang mengatain takut dosa Tapi kalau dibiarin makin oon Para sahabat ya komentar dari fans Ada juga komentar lain dari akun instagram k 12 Underscore mengatakan hu hu kadang manusia lupa bercermin emang benar ya usia emang gak mencerminkan kedewasaan persahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah nih untuk para haters yang selalu menjelek-jelekkan Deddy Lesti persahabat ya. Ke kabar berikutnya tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari kedua orang tua Rizky Billar persahabat. Kita lihat ketika di vlognya Raja TV di sini, tentunya kedua orang tua Rizky Bilar menyampaikan bahwa untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar akan diadakan dua sesi acara. Wow, bersahabat ya! Yang pertama acara keluarga, dan tentunya yang kedua adalah acara teman-teman dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini keren dan cute banget, persahabat ya! Kita mendapatkan... Langsung bocoran dari kedua orang tua dari Abang Rizky Bilar, yakni Ibu Rosmala Dewi dan Papa Daniel. Persahabat yang menginfokan kepada kita semua, tentunya kabar baik dan kabar bahagia soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan respon yang sangat positif, nih, persahabat, yakni dari akun puluh 94 mengatakan dalam kolom komentar Umbi Konsep bajunya apa, akar daun apa Umbi melapis <laughs> Ada juga ini komentar dari akun Instagram Joyce here dua yang berkomentar, dua hari tapi nggak sampai malam kak, gaskan kata Osa, "Stu, pas sahabat ya, makin gak sabar para fans untuk melihat dan menyaksikan tentunya Lesti dan Rizky Bilar. Bersen ini pelaminan, pas sahabat ya, doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan sampai menuju halal nanti." Amin, ya Robbal Alamin. Semoga-budaya persahabatnya hari ini juga kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia, tentunya vitamin cidukan manja nih dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini loh informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.